Tahu enggak? Buat sebagian orang, tiap malam dia bisa nyobain Lailatul Qadar. Kita termasuk enggak? Hah? Tahu dari mana? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tiap malam nyobain Lailatul Qadar. Kayak kita pergi ke toko minyak wangi itu ada testernya kan? Hah? Lailatul Qadarnya nantu di bulan Ramadan. Disembunyikan oleh Allah taala di antara malam-malam Ramadan, tapi testernya setiap malam ada, semalam ada, Ntar malam juga ada. Apa ya testernya? Itu disebutkan di dalam hadis. Arba' rakaat ba'adale isya, kami qadar. Empat rakaat, kamu sholat sunnah empat rakaat, habis isya, itu pahalanya seperti empat rakaat di malam laylatul qadar. 4 rakaat, satu rakaat di malam laylatul qadar, bagaikan tiga ribu rakaat. Nah ini empat rakaat, pahalanya seperti berapa? 120.000 ribu rakaat. الحمد لله